<tuk> <tuk> <tuk> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Endi di channel Endi Teka Ya cuy, saya baru bangun cuy ya, kurang bisa tengok muka saya nih, saya baru bangun cuy ya dan tiba-tiba mood saya untuk mereaksi eh, video itu tiba-tiba muncul gitu ya karena saya sudah mengatakan cuy saya akan mereaksi video itu ya, video yang saya upload di youtube itu termaksud dari mood saya cuy, kalau saya nggak mood saya nggak bakalan buat video gitu ya saya nggak mau buat video dengan cara terpaksa gitu ya, karena eh, hasilnya pasti bakal jelek gitu cuy makanya saya membuat video ini tuh benar-benar baru bangun cuy. Kok orang bisa lihat muka saya ini? Ini saya baru bangun cuy. Setelah saya bangun langsung saya buat video ini sih. Oke, di sini saya akan mereaksi cuy ya, Mereaksi uh, persembahan ya, persembahan dari uh, buce ya. Boce di Lawak Keder 2016 ya, 2016. Enggak tahu ini Lawa Keder yang ke berapa ini tak ada penjelasan si cik 2016 ini cik Oke okay, sebelum kita lanjut ke videonya cuy uh, begini cuy Saya akhir-akhir uh, ini Akan fokus ke tiktok gitu ya Korang bisa follow ya Bantu follow juga cuy ya Bantu follow uh, tiktok saya Saya baru mulai gitu ya Baru mulai dan baru sedikit aja yang Mengikuti gitu cuy ya Nanti saya taruh linknya di bawah cuy ya Karena disitu nanti saya akan mereaksi video Banyak konten cuy Mulai dari mereaksi Yang lucu-lucu ke uh, Nyanyi ke Pokoknya banyak di situ ya. Jadi jangan lupa cuy ya. Jangan lupa korang follow Bantu follow lah cuy ya Bantu follow Dan kalau kalian suka dengan video ini Silahkan di like Di share ke sosial media yang kalian punya Dan jangan lupa subscribe cuy ya Oke langsung aja cuy ya Cium kita tengok videonya Oke videonya udah siap Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 1 Tunggu dulu kok cara jalannya beda cuy Gendengan <laughs> tangan lagi Kenapa yang selalu muncul pertama itu Fat dengan Aceh gitu ya Bukan uh, Abam gitu ya Mungkin memang Abang dispesialkan banget gitu ya nah, Abang ya game okay, musiknya dia copyright ini chahiye. Tanya apa ni ha? Kenapa you tak mesra dengan I macam dulu? Betul je kau suara dia ni kecil sangat gitu ya. Okey. Macam mana nak mesra? You achieve all the thing you change. Hmm. <laughs> oh tunggu dulu juga ini di sini. Uh, Aji jadi laki-laki cowok gitu ya dan apa jadi wanita gitu. Ya. Kalau kita lihat dari apa cara dia bergerak ini, I bagi you everything, yet yeah, you not everything. <laughs> <laughs> understand me? <laughs> <laughs> <I laughs> do your know. Don't talk. Don't talk too much. If you talk too much, I show you my thing. Hey. Oh my God. <laughs> <dog>. ah! <laughs> my, my bad. Salah <laughs> cakap. Okay. I show you my... Prangai. Ah! <laughs> <laughs> I... I tinggalkan you sekejap ni Sampai airport you ambil I You curang dengan I What's wrong with you? Bila, bila ketika ni aku curangkan kau huh? Oh Bila ketika eh. Patutlah selama ni Bila my father minta hantaran 3,000 je huh? 3,000 sampai bertumbuk juga B, You <laughs> 3,000 pun tak boleh bayar What's wrong? 3,000 only Budak pantai dalam Biasalah Biasalah Eh, eh, eh, eh. Sekarang ni awak buat apa masalah, Eh, hey. aku hantar kau tiga hari je pergi... Pergi anak Singapura. Pergi Singapura tiga hari je. Masa hantar baju korn kedah, cakap kedah pun bersepah lagi. Ha? Balik-balik tiga hari dah jadi macam ni. Apa hal kau ni? Ha? Sarifah Sarabi? Hehehe, Sarifah <tuh> Sarab. Siapa nama yang disebut. ni? <tuh> Kamu boleh Sarifah Sarabi? Reaction panggil lain nama I But it's okay, it's okay It's okay Aduh, I sebut pasal hak I Ha? Huh? Apa hak you? Apa yang you nakkan sangat? Kenapa sampai tak boleh nak gunaikan hantaran 3 ribu je Bi? 3,000 only, why? Hantaran ini kaya yeah. ini ya? Melamar Apa gitu nama? ya <laughs> 1,000 muka nak tahu, 1,000 ribu bodoh <laughs> So, mana nak kahwin? Eh, hey, you jangan pandang ai sebelah mata, eh. You dulu merayu, mengesot nakkan saya. Because yes. I'm a dancer. <laughs> you better watch out with me. Kami macam tak pilih, eh. Nak jadi dancer. Tak payah lupakanlah, Bi. Eh, B. Sudahlah, Bi. You, aku masalah. You turun je daripada airport. Uh. turun je. Lepas tu, you buat muka dengan ai Apa hal? ai sambut you dengan senyuman. Look at my teeth. <laughs> Nasib baik yang ni betul. <laughs> ya yeah, yeah, yeah. huh? You tahu kenapa? I turun ada pada airport. I ingat you lambai kat I. B. You I ingat you kenet mata kat I, tapi you kenet mata kat siapa? You kenet mata kat Susan tu kan? You tengok from gari tu kan? Why? Aduh weh. Ai macam mana you boleh nampak sedangkan I pakai cermin mata hitam waktu itu? B. You kalau buang gigi buat air kena-kena. <laughs> <laughs> Sarafik! So, no, gi gigi lagi ya? Kenapa you macam ini? I tak kenik mata. I tak kenik mata dekat siapa-siapa. I sambut you dengan senyuman. So, okay. You tunjuk siapa? Siapa stewardess tu? Yang mana? Yang mana? Itu stewardess. Yes. Yang suasana. Adam. Yang Yang suasana. dia cakap ni juga ke ti am kau dan reach him tak dia dunia meja ti apa lagi diri tadi baju Ay, dia sudahlah beritilah beritilah nak gitu hai hai siapa panggil I pari eh dia ni dah macam You shut up mm. You bagi girls and girls said to this stage. Okay, hey, okay. mereka berdua di sini girls ya. <laughs> Perempuan wanita. Sama-sama gitu ya. dia. -sama What? What the size? size only. Jangan paksa I tunjuk my teeth <laughs> Hey! Apa masalah kau orang ni? <laughs> Mama. You listen to... Kalau orang punya hak, jangan berani-berani nak ambil, okay? You kenyataan mata-berani kenapa? Tak jantan lain tu, ha? Badan besar macam-macam boleh jadi suruh dia. Ha? <laughs> Who are you? You. you? Yeah yeah yeah yeah. You want to me? Who Hey, hey! Hei... Lep lah, kita like, boleh, kan? You punya laki pun gigi pandang sampai terdaku. I nak! Oh my God! oh my taste! Maybe something that I really like. Okeylah, So, oh. sekarang I faham. I faham, I boleh... ...terima. Apa masalah ni? Apa masalah? Hei, hei, you too! Calm <coughs> Come here, man, man! You woman, shut up your mouth! Heeey! Lohnya, Jesus, gue nggak tahan banget. Saya enggak tahu kenapa ya, melihat lawakan yang berbau ya, seorang pelawak cowok jadi perempuan itu saya enggak tahu nggak bisa tahan gitu ya. Saya ngakak banget, apalagi ini pertama kali saya melihat Abang menjadi karakter wanita gitu. Ya, ini dah <tuh>, macam terbuka lah, aku tengok Terbuka. <tuh>, you two don't disturb me. If you disturb me, I slap you out from my head Shut up, you poin I'm sorry, you're my brother Aduh, al fadhi Lori, al-Mahd-Dia Lorine, do you know Lori really touch? Perbandingkan dengan I, I memang menyesal <laughs> <lah>. I menyesal <laughs> terima you, I menyesal terima you I menyesal I tinggalkan ex-boyfriend I I menyesal sangat Eh, siapa lagi ex boyfriend you selain I? Kalau I dengan dia, I bahagia sekarang. I dengan Hans Isaac sebenarnya. <coughs> Tengok, orang kat bus stop, kat airport pun berserak. <coughs> so, you are nothing lah to me, okay? So, it's okay. I don't want to anything about you anymore. I don't care what I'm talking about. Boleh <laughs> <coughs> <coughs> lah! Kau dapat datuk, boleh lah Kau! lama ah galak bersusung-susung kat sini ceritanya pisang gitu ya ni? Aduh, wai, tak, aku juga ni arwah tak punya masalah aku tak nak settle eh siapa daripada hidup aku eh ah mana kau pergi mana kau pergi kat tunggu nak pot tunggu dekat depan landasan aku tunggu depan landasan sampai ambil kena langgar tahu Aku pun kau Oh, Kepentu. di sini kau jadi. Jadi curang lagi ceritanya. Teman -teman. Ya. Mana entah aku pun <laughs> hey, jangan main aku lepaklah. <laughs> <laughs> hey, hey, hey. ah, kau belum pernah lagi mak aku panggil aku gemuk tahu. Kau kalau hang bertagrabu gigi ke bawah mungkin <laughs> kan? <laughs> hey, aku. Bijak hey, kau. Aku lumpang Jangan main sepukudan eh. Ja, eh, hey. sabar. Kau sabar aku cakap Sabar oh. kat mana? Sabar sini Neneng siapa sih? Neneng sini, sih ni? Ah, sini yang sabar nanti Okey sini Eh, hey, hey, eh, jangan bermasalah aku Aku ni ceritakan pasal awet aku, aku tadi tu Yelah, apa masalah di... kau? Apa aku nak tanya dah kau nak pijak diri oh, aku, aku di, badan tadi Abang aku nak tanya? Tadi kau panggil aku apa? -apa? Aku bukan cakap pasal aku ada masalah tadi ah. Stewardess gemuk tu datang Aku kalang ada yang Stewardess gemuk kat... bukan <tuk> kau Kau paham <tuk> Kau paham <tuk> aku, aku, aku kuas kau Dia tak paham <tuk> Termasalah Kau kejap. aku baru kawan dia dua bulan kau Kau dua tahun Kau kejap lagi jadi dua hari aku kawan, -kawan. <tuk> Hei Apa yang dia cakap kau gemuk, aku kena bau! Kenapa semua beri depan? Sudah, dia cakap pasal sudes Apa kena-mengena dengan kau? Tak adalah dia cerita pasal gemuk. Aku cerita pasal gemuk. Dah. Faham ke tidak? Okey, okey, okey. Okey, okey, okey. Okey, okey, okey. Okey, okey, okey. Kenapa panjang bahagian gara-gara gemuk apa okay? ke? Apa pun jadi? Haa... Dah, aku, baik kau suruh dia keluar atau... Tak, geluk, tak, tak, tak. pasal gemuk. Apalagi? Haa... <laughs> oh Aku dalam panas Haa, awet aku buat hal Haa, gerah wang dia, eh, dia. Malah -malah, hal. Apa, masalah, juga. masalah lah, minta antangan tinggi sangat Aku hantarkan kaki ke muka Bagi ngadu dengan mak dia Mak dia hantar santau, ti gemuk <tip> Bukan sebelum mak dia hantar memang dah gemuk Kita ingat, kita gemuk sikit Tak, tak, tak Kau jangan sabar. Kau ni, aku nak cakap dengan kau. Kau ni pandang barang tau. Kau tak boleh kalau cakap dengan perempuan, macam aku lah. Eh. Aku bukan nak kata aku elok. Aku bagus. Aku hmm. ni baru kahwin. Aceh baru kahwin. Elok tak ada masalah. Kau orang so baru kahwin tak ada. Milih sangat. Eh, bukan aku yang memilih. Perempuan tu yang memilih. Asyik. Kau kena cakap elok-elok dengan diri. Jangan marah, jangan tengking. Masalah perempuan ni tak faham bahasa. Faham tak faham bahasa. Tak faham Kenapa bahasa. Kenapa tak dengan dia sendiri kejap lagi dia sampai? Huh tak mengerti kan, tak faham Bumpan bahasa betul. Aku tak cakap elok-elok dia, elok dia. Engkau tu kena sabar. Eh situ lagi cuba sabar. <laughs> Asal ah. selesutul. Ah, Aku tunggu lah dia sampai setakat dia. Mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bila? Nih lah. Assalamualaikum Ya, bersalam Abang, Ya, ini mereka yang benar-benar, mana? Ini jadi wanita Arab, kan tuh gimana sih? Ini bahasa Arab sih cuman nyanyi cuy Ya, berapa lagi? Ya, terus kalau Ya, saya berapa, saya cinta, Kau percaya tak? <coughs> Astaga wazimu Sekarang kau percaya tak yang dia ni tak paham tu? Ya yeah. ha? Hah? Tunggu tunggu tunggu ini Tudung pakai Tudung ke? Tu? Uh, tak apa kau tengok orang pakai tudung dia pakai baju Tak pakai baju Baru buat cakap cuy Sabar, sabar, sabar. Ya, ya, ya, ya. Stop it, stop Relax, relax. Terima kasih banyak. Ya. Semua ni kena. Relax, relax, relax. <lays> hey. bab, abang, sabar, sabar, abang. Jangan malak, jangan malak. Kita ceritik, ceritik. Kejap, kejap. Mana nak elok cerita macam nama. nama, nama, nama. Nama dia. Maaf. Nama dia, tamali maaf. <ules> Tak, tak Kenapa? Ternyata baju je <laughs> jangan main-main dengan dia Dia mengopak orang pandai tau Dia ada perempuan dia Dia ada perempuan dia Dia Ya, you you have to You have to understand each uh, other Tak ada dia pahamnya bahasa tu Bahasa dia je di hey. eh, no. hey, si. dia paham Adakah dia ada perempuan? Eh, Gadis Libanon Ma'al kuntun lah Ma'al kuntun lah salikun Ma'al lah penapa tu aku tak tahan aku tak elok-elok dia aku tak elok-elok dia menyanyi tak mari baaklah ala alakun ala alakun datangkan dia kau kau pun takkan tak didelia telinga Tak ada diri yang rasa. Kau boleh terjebak dengan dia, apa masalah? Gila gila gila. Eh, tadi kenapa budak-budak Arab tu menangis? <laughs> dia cuba dia menangis-menangis. Kenapa, kenapa? Dia tanya dia kenapa. Dia tu sederhana menangis. <laughs> <laughs> apa tu? Dia, dia cakap tu je? Ha, ah, dia cakap, siapa tu? Dari aku. Apa tu? Kamu Sama lima. sambung tak tak tak nampak sama tapi bukan dia Dah, dah. ada ni aku rasa kita boleh sekitar balik rumah sewa. dah dah dah pasal perempuan ni? tolak tepi sebab tak percaya kau jangan nak aku dah beli eh kalau perempuan tak ada tolak tepi yang tergajang ni dah aku malah ni dah sabar. sambat sambat sambat aku se mana boleh Sabar, mana tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu wei jump we ah we macam rendang dapat lebih 1000000 kertas baru anjir hey, ah tengok kertas baru aku dia terbang kertas baru juga duit dia nak bagi-bagi apa betul kau ni akaun kau surah je masuk 500000 eh 500000 tu kali apa saja ikan dia dia tu bagi-bagi pandailah bagi cuma tiba-tiba bagi tiga oh gila grow ni ni hmm. baru semalam wuhuu -huh. fuf ini kalau imajinasi tak tinggi ni, habis kan ni Tergantung imajinasi Abang, kembang-kembang Terhombos aja Manalah aku tahu Ini kereta, kenapa? Mengembang eh body depannya Lepas tu main gedah, hajuk bekok dah Harus imajinasi je Jangan, jangan Cakap Kau kat tu, kejap tu. buka samping je dinanya ya. Wow. Mentah-mentah tak nampak banyak ada di situ ya. Cuba buka daripada bawahlah. Ha, tekan ada sini. Ha. Ah, hah? Rendah sangatlah kau tolong buka. Ah, boleh. Kau rasa ah? Steering. Sorry. Elo. Ni kenapa <tut> jauh sangat? Shit <laughs> <tut> <tut> aku ni tolak gitu je. Buat, kuat Ketua, kuat apa kuat buat. kuat. <tut> ah. <tut> dia, <tut> eh! Belum jalan Oh biar <tut> dia duduk ayo. Ha. Jangan, jangan letak letak elo. <tut> oh, kau orang tangan. Oh, <kongan> ternyata <tut> tang ya. Jangan jangan. letak elok-elok Jadi bila kau eh, duduk itu. Nak tanya Kereta berapa hidup beli? Ni Tak mau Cesh Takkan kusi kedai <laughs> Eh kita jangan membuka garansia ni ah, Banyak-banyak tengok apa bawahnya Untuklah pintu dulu <laughs> Ini pintunya ah. ternyata ya okay. Ini aku boleh buat esok Kuih saya pun dah buat semua so, cantik. Elsa so, aku dah pun paling garang okay, Yeah. acai bagi aku baik certains. Baik, tengok garang dia tak. Ni on dulu. Ti di di di di Hey. Eh, hey. hey. <cười> hey, kau ingat cerita kau helikopter. Aku nak Aku oh, hey. ni gemuk je tahu belum bodoh. Eh hey, kau ingat kereta kau helikopter? Aku ni gemuk je tahu belum bodoh. <laughs> <laughs> belum gemuk tak je tak tapi enggak bodoh gitu ya. Aku cakap tak apa kau jangan cakap <coughs> <kat> macam cermin kau. <coughs> ya dah, dah, dah. Pasal gemuk tolak tepi. Dilah lah, lah. <coughs> kan. Tak yeah. mau lah ego aku mau buat nampak dua makan. Ya. Yeah. Start orang baik. Ah start betul lah. <coughs> Garang, garangnya, garang, garangnya Garang, garangnya, garangnya, garangnya sarang, Garang, garang, garangnya Apa saya matikan? Hei, kesian orang dulu jakar Ezo suka belakang pekak telinga tu garang. dayang Takkan bunyi sampai macam tu kau ni Come on lah, dia ada dua saat Oh, ya ke? Satu yang garang, satu yang jenisnya apa? Okay, nah, dua saat ya. ni Tak, dah, dah tak dah bunyi tak bunyi. Kan? <laughs> Mana bunyi? Mana aku satu senyap. <laughs> ni yang senyap kena. Hei betul, betul lah Bukan ah, standard. Bukan yang standard. Stand Alah. Tak, tak, tak, tak, senyap dah pakai tepi tak bunyi. <laughs> Alright. <Tari pingang. coughs> Oi. Oi. Oh, yeah. Kali pinggang memang <laughs> ini Ah dua dua bang sih imajinasi Kau pun agak-agak tak gagi empat gigi yang satu Aku break aku tak berapa makan tau, aku kena tolong dia eh, Itu ukur singgah rupa apa cik? Bahaya tahu kau, kau, bawa tiga, kau bawa tiga nyawa tau ni Kau kena faham tu Mana tiga nyawa? <tuk> tiga nyawa Kenapa pula? Aku dua nyawa ni Okey kau bawa enam nyawa tau Mana datang lagi dua? Alah alah nombor pagi empat <tuk> Enam nyawa kau bawa Nak belok lagi signal Inilah orang Malaysia susah Hali Jangan lagi Bila orang telefon lah Cakap tak terima Sini lah belok sana Sini belok sini Susah Sudahlah kau Aku semua Semua aku Bila aku mati semua Bisa aku teka-teka <tuk> hangat Bisa aku <tuk> teka-teka hangat Apa kau gila, gila. So, Aku dah lupa Mana segini Walaupun -wala tu lah Itu sebab yang Apa tadi Ketua tu Ketua tu dia ah. so, lain, Sudahlah Lain sekali dah Bersihkan kaca aku <tuk>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 kau pun bagi bagi lah tahu kalau aku tercampak keluar siapa nak nyelamatkan Ya Aku dah lawih kau kita invisible kau ni tinggal pun tak apa <tos> tak apa. So, kau kalau kena jaga space kau. Jangan terlebih jangan. Ya lah ya lah kan. Ada selekoh. Ini <tos> gila, gila, gila gila. Amboih. Jangan memu laju-laju. Tak ada tak ada. Tak ada ni betul. Nak balik kan? Kalau drift Eko belakang dia jauh pergi tau. Ha. Ha. Aku belakang. Tak dia apa. Itu. Takut, takut, takut, takut Takut, takut Takut, Kau jadi Makin pelik kita kau ni Takkan orang atas Takut Ok, takut Takut, takut, takut Takut, takut lain ni. Ah, sini jadi Belum belum begitu tu. Penat aku kali pusing. Tak, eh. Ah, sayanglah. Dah la ya lah. Dah la dah ni. Kita reverse apa tengok jadi. Ni kerusi tu je, kecembung betul. Pas abang duduk gini. Tik tik Ni munduh. Tik. Sudah Sudah. Sudah. Sudah. Sudah! Sudah! Ah banyak lagi! Sudah! Sudah! <laughs> <laughs> ah, bahagian tu! Oh! <laughs> eh, kau nampak tak? Apa dia? Dia seolah-olah polis tak siri tangan ini. Hebat, Hebat kereta kau, Cik. Hebat kereta aku, eh? Ha, ah, tapi alhamdulillah, kita pun dah sampai lah. Alhamdulillah. Dah sampai? Kau okey, eh? Okay, nampak macam okey ke? Ah, okey. Penat betul. Aku lajak. Maju dah sini aku. Kalah aku. Benen, aku aku tengok hmm. kau orang kecik. Sabar. <laughs> siapa? Siapa? Siapa? Siapa ya. kesorang dipodokkan apa ini ha? Dah <laughs> ya. ya. kudek. Okay. Salah tuju? Ha? Huh? Mana ni arah tuju ni? Salah Kau dah Kada berita mana ni? Petrol pump sebelah tu tak nampak tu ke? Haa Nak tu minyak? Kek dekat minyak Kek dekat minyak Kek dekat minyak Oh, isi bensin Dekat betul, coba minyak kau nganti minyak ya? <laughs> Hei! Kau buat apa? Kencing diri air yang aku kata Kau tak nampak akak belai mineral ni? Oh, okey Oh, banyak macam mana kau bunuhkan orang ni Dah lupa minyak, apa masalah kau? Yelah, yelah kita Main imajinasi ni J salam orang tu J salam lah Dah lah tu je Kalau orang ni Tadi tak buka ya Apa isu tu? <laughs> ulang kedek sudah balik ni balik ni ayo kita balik rumah tu rumah cepat kuda cang aku limpahan tang tang tang tang tang tang tak tak tak tak tak hah grah ha parkir patik tadi grah macam ada sampai marah wah banyak betul ni dah hadam pintu tetak oi Eh, kau tahu tak? Eh, eh, sekejap Kak, boleh tali pinggang, kau tak Kau tahu tak? 25 minit Aku bersama dengan korang rasa banyak sana Menipu ni tahu Mana tak? Kita tengok, air apa dia Kita tengok, tu lah Kat luar rumah, letak si air Oh, ah, ayat siapa? Ha, ha, ha Aku tak tahu, ialah, aku tak tahu ialah, Aku tak tahu, aku tak tahu Apa, apa, apa, apa, apa Apa, apa, apa, apa, Dah, dah, pati yang marah Sabar, si. sabar, aku tahu peti yang kau Sabar, peti yang satu ni Sabar, peti, peti, peti yang rusak Dia akan musa. Mari S ya Ketika tinggal, tinggal yang baru Ketika letak dia, dia, dia, dia. Bagi sejuk malam kita kena Okay Mana ada bukit air baru Mana Kau tunggu bukit air dia sampai Dia tahu enggak Baik-baik lah Dia jadi ais, air Sama Oi Ni aku marah ni skateboard Tate-tate-tate Hahaha Selesai Oke okay, cuy, itulah tadi persembahan Boce di lawak Keder 2016 cie. Tapi saya nggak tahu ini lawak Keder yang keberapa cuy Satu ke dua ke tiga ke kalau memang di lawak Keder ini nggak ada sepatu gitu ya? Nggak ada persembahan sepatu ya? Yang ada booming di sini di YouTube itu uh, Boce dengan Uh, apa namanya nih uh, Josan gitu yang ada cuy Dengan stand up comedy cuy ya Tapi saya nggak terlalu tertarik dengan stand up comedy Yang uh, banyak bahasa inggrisnya cuy Kalau bahasa melayu mungkin saya bisa agak paham gitu ya Kalau bahasa inggris saya kayak uh, tak paham gitu ya Ya mungkin begitulah cuy ya Saya ini nggak paham sangat dengan bahasa inggris Jadi tolong dipahami lah cuy ya Bukannya saya tak mau mereaksi permintaan <tuh> korang tapi saya tak terlalu paham bahasa Inggris, sih. Kalau uh, masih bahasa Melayu Mungkin saya bisa belajar bahasa Melayu gitu ya Tapi kalau bahasa Inggris, waduh Memang dari sekolah dasar itu Saya sudah malas banget dengan bahasa Inggris, sih. Tapi ya menyesal lah sekarang cuy, sudah menyesal saya cuy, ingin bahasa Inggris tapi udah nggak bisa, bisa sih kejep, cuman bisa menyapa, membalas sikit saja, dan itu aja kali cuy ya. Dan kalau korang ada apa namanya requestan lagi, korang bisa komentar di bawah atau kirimkan link saya, kirimkan saya link di Instagram saya cuy. Kalau memang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Saatnya sampai tidur diri kita akan ketemu di video selanjutnya, saya NDT. Thank you next, thank you next dan thank you next, bye.